Oke okay guys, oke okay guys, kita lagi ngasih makan ikan, ngasih makan ikan. Hmm. Ini yang dekat aja deh tutu. Hmm. Kita lagi ngasih makan ikan. Ada ikan gurame, ada ikan nila. Ke sana yuk, ayo selatan ayo Hah? ini Ini nih. ini tuh ya oh, oh gede, kita tinggal di, <tip> lap nan pak, nya, ta, nya, <tip> lele, <tip> <tip>